Oke okay, guys, di siang hari ini, kita lagi membersihkan ruangan pimpinan kita. Ini Pak Indra Jayadi lagi pembersih tenaga profesional yang sangat sukses. Uh, didampingi oleh Pak Rodias kita uh, dengan profeksi yang mengecat uh, dengan gaya ala Kidal. kidalnya ye. ini Pak Enra lagi rajin dia nih guys ya, ini ya, ini yang ini ternyata kita bereskan merapikan ruangan pimpinan kita supaya jangan kelepotan kelepotan guys kita akan maju 2022 guys ya nanti sebagai ya. penimpin ya, ya. apakah di, di tingkat level desa iya Oke okay guys, hari ini kita pembersihan ruangan untuk kantor kita guys. Pembenahan. Pembenahan. Nah, ini baru disemen oleh Pak Enra. Nah. Oke okay guys. Oke guys. Kita yeah. nikmat dulu sejumput kopi okay, susu. Ya. Kopi susu guys. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gimana rasa kopinya, susunya, pai, air, pai manis. Nah, susunya agak kurang ya? kurang, hmm. tapi nggak pas. Yeah. Tidak, tidak semuanya yang manis itu setelah, yeah. dia harus ada pahitnya. mungkin susunya agak mahal sekarang? ya. Yeah. Memang, hmm. memang beliau ini profesional, ya. profesional ini. dia, ini ahlinya ahli cat. ya. Yeah. Nah. beliau ini hmm. bisa siap pakai atau bukan tukang profesional, tukang cat tidak bisa diatur nggak iya. <laughs> ini tukang cat yang bisa diatur juga nih Ayat, kan. <laughs> ini kita masukkan ke youtube Penra ya siap siap ya jangan lupa subscribe ba bern -bern. subscribe jangan nah. lupa bantu subscribe supaya ya. channel kita ini tetap coba berbentuk. channel Penra apa nama channelnya saya Hendra Yadi Yadi jangan lupa di subscribe supaya channel kita berkembang Oke, sekian dulu guys. Ini, guys. Ini. Upaya maksimal. ini cara ngechatnya guys. Kalau teman-teman mau ngechat ruangan nah, dengan rapinya. Pak nah, hasil chatnya guys. Jadi nah, nah. rapi berkilat ya. Tandain mana yang kurang, yang kurang bisa lagi. Nih guys, ini teman-teman kita satu korok membersihkan ruangan dengan Itu. Pak Indra Jayadi, di. Nih Pak Rodias, ini guys, ini ruangan pimpinan kita ketua membersihkan Oke okay guys jangan lupa like dan subscribe nya guys di channel M Riyadi guys. Saksikan kegiatan kami dan aktivitas kami untuk membersihkan ruangan kantor. Biar rapi guys. Oke guys, saksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.